Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini adalah edukasi pendaftaran online Pondok Pesantren Kempek melalui komputer atau laptop Untuk tahun ajaran 2020-2021 Seluruh pendaftaran Pondok Pesantren Putra, Putri, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan SMK Nahdlatul Umam Akan dilakukan secara online Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 15 April hingga 20 Juni 2020. Hal yang pertama dilakukan sebelum melakukan pendaftaran online adalah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, yaitu Foto KTP Ayah dan Ibu Foto Kartu Indonesia Pintar atau Foto Kartu Program Keluarga Harapan Foto Kartu Keluarga Foto Santri Foto kartu ujian nasional, foto ijazah, foto SKHUN. Setelah semua dokumen sudah disiapkan, kemudian scan atau foto dokumen-dokumen tersebut. Proses scan bisa menggunakan bantuan aplikasi scanner, seperti cam scanner yang bisa diunduh di Play Store untuk Android maupun App Store untuk iOS. Apabila kesulitan melakukan proses scanning menggunakan aplikasi scanner, silakan foto dokumen-dokumen menggunakan kamera foto biasa. Lalu, pindahkan dokumen-dokumen yang sudah di-scan atau di foto tadi ke komputer atau laptop, kemudian buka browser. Bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau yang lainnya. Kemudian kunjungi situs ponpeskempek.or.id untuk melakukan pendaftaran online. Kemudian pilih pendaftaran online. Di sini, silakan pilih pendaftaran lembaga yang diinginkan. Untuk contoh, kita akan mendaftarkan calon santri atau santri ke pondok pesantren putra. Maka, pilih pesantren, lalu putra. Setelah itu, akan ditampilkan formulir pendaftaran. Silakan isi semua formulir dengan baik dan benar. Pilih jenis pendaftaran, santri lama atau santri baru. Masukkan nama santri Masukkan nomor NISN Masukkan tempat dan tanggal lahir Isi nik santri Isi anak ke Jumlah saudara Jenis kelamin Sekolah asal Kemudian isi alamat lengkap calon santri atau siswa Nama ayah dan ibu Status orang tua Apabila ada orang tua yang sudah tidak ada, silakan upload surat kematian Pekerjaan ayah dan ibu Pendidikan ayah dan ibu Nomor induk keluarga ayah dan ibu Alamat lengkap Orang tua lalu isi nomor WhatsApp yang aktif. Nomor ini wajib karena untuk konfirmasi pendaftaran. Lalu tambahkan email yang aktif, opsional. Setelah itu, upload dokumen-dokumen yang sudah disiapkan tadi. Upload foto KTP ayah dan ibu. Upload foto kip atau PKH Upload foto kartu keluarga Upload foto santri Upload foto kartu ujian nasional Upload foto ijazah Dan terakhir, upload foto SKH UN Sebelum checklist persetujuan, cek kembali formulir apakah ada yang salah atau tidak. Apabila semua sudah dirasa benar, silahkan checklist persetujuan dan klik tombol "Daftar Sekarang". Tunggu beberapa saat, notifikasi pendaftaran akan langsung masuk ke nomor WhatsApp yang didaftarkan tadi. Apabila sudah melakukan tahap-tahap di atas. Pendaftaran online sudah berhasil dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.